Yang pertama, konfigurasikanlah interface lebih nyaman. Di sudut kanan bawah, Anda bisa pilih salah satu dari skema warna yang diusulkan, dan di panel analisa teknis yang di sebelah kiri, Anda bisa pilih jenis grafik yang nyaman untuk Anda. Untuk mulai trading di platform, pilihlah aset. Di menu aset, ada jenis opsi: aset tersedia untuk trading, dan juga profit yang Anda mampu dapatkan yang berupa persentase. Di panel trading yang terletak di sebelah kanan, tentukanlah jumlah investasi Anda. Kemudian, pilihlah waktu penutupan opsi. Pada grafik waktu ini merupakan garis merah. Garis putih pada grafik menunjukkan waktu hingga Anda bisa membeli opsi. Jumlahnya dan arahnya tidak terbatas. Di jendela utama, ada grafik untuk aset yang Anda pilih. Gunakan timeline di bawah grafik supaya mengubah skalanya. Cobalah menentukan apakah nilai akan lebih tinggi atau lebih rendah daripada waktu saat ini pada waktu penutupan opsi. Gunakanlah tombol Call dan Put, belilah opsi. Tunggulah sampai penutupan opsi supaya melihat hasilnya. Kalau prediksi Anda benar, maka dalam jendela penutupan opsi, Profit akan ditentukan, dan jendela ini sendiri akan berwarna hijau. Nanti, jendela akan berwarna merah. Data lengkap mengenai semua opsi yang berjalan dan yang sudah tertutup terletak di panel di sebelah kiri, di bagian riwayat trading. Juga, Anda bisa melakukan trading pada beberapa aset sekaligus. Untuk melakukan trading seperti ini, silakan tambahlah aset lain pada panel tab dan pilihlah skema lokasinya. Lakukanlah trading cerdas dan selalu sadarilah risiko bersama IQ Option.